wadidaw wadidaw lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widi Widi, di sini ada mainan topeng dan juga mainan avengers ya teman-teman. Yuk kita ambil satu persatu. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Iron Man. Wow, keren sekali ya di sini Iron Man-nya ada tiga teman-teman. Di sini ada berwarna hitam merah dan juga biru. Widih jatuh teman-teman. Yuk kita simpan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul. Widih widih di sini ada topeng Spider-Man teman-teman. Widih mantul sekali ya topeng Spider-Man-nya ini. Kita simpan. Widih widih di sini ada si rubah roket teman-teman. Like how much this is hurt. Wow mantul sekali ya teman-teman, dia sedang membawa senjata ya teman-teman. Nah di sini senjatanya kita simpan. widih Widi, di sini ada Black Panther. Frog, wow lucu sekali ya Black Panther nya ini lihat matanya berwarna putih black panther ini si manusia kucing hitam huh? wow mantul widi widi di sini ada Loki <laughs> oh, you truly have wow lucu sekali ya teman-teman Lokinya ini dia ada tanduknya berwarna kuning emas dia ada sayapnya juga berwarna hijau teman-teman mantul sekali kita simpan widi widi di sini ada Wow, di sini ada Hulk, teman-teman. Widih, seram sekali ya, teman-teman. Hulk ini si monster hijau. Wow, mantul! Widih, widih, sini ada. Wow, di sini ada Deadpool. Widih, lucu sekali ya, teman-teman. Deadpool ini dia sedang membawa dua pedang ya. Widih, tajam sekali pedangnya, teman-teman. Kita simpan. Widih, widih di sini ada topeng Batman, teman-teman. Yes. thank you Neptune. Escape by sea would be unwise. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Nah, di sini ada batman -nya juga. Widih Mantul sekali, teman-teman. Kita simpan ke kotak ajaib. Wow, lihat, teman-teman, di sini ada The Flash. Hey, Flash jadi lucu sekali ya teman-teman. The Flash ini si pelari cepat. Lihat dia sedang berlari juga teman-teman. Wih mantul. Wah wah, wah. lihat teman-teman di sini ada. Wow di sini ada Cyborg. Eh maaf teman-teman ini bukan Cyborg ya. Ini adalah Hulkbuster Lihat di sini ada Iron Man-nya. Widi Widi dia keren sekali ya teman-teman berwarna merah, mantul sekali. Widi Widi di sini ada Ultraman biru teman-teman. Wow mantul sekali ya teman-teman Ultramannya ini lihat tanduknya tajam sekali. Kita simpan. Widi Widi di sini ada Ultraman lagi teman-teman di sini Ultraman Red. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. ultraman ini berwarna merah. Kita simpan. Ini di sini ada wow, di sini ada topeng Iron Man. Ini mantul sekali ya, teman-teman. Topeng Iron Man-nya ini mantap betul. Wah, wah, wah, di sini ada superhero cantik, teman-teman. Ini adalah Wonder Woman. Jadi lucu sekali ya teman-teman Wonder Woman ini. Kita simpan. Widi-widi, di sini ada. Wow, di sini ada Superman, teman-teman. Widi, lucu sekali ya, keren sekali Superman ini. Ada sayapnya berwarna merah. Widi-widi, di sini ada. Wow, di sini ada Thor. Widi, keren sekali ya teman-teman torchnya ini. Dia ada sayapnya juga berwarna merah, tapi dia tidak membawa palu ya, teman-teman. Kita simpan. Widih-widih, di sini ada wow, di sini ada Thanos. Helping survivors. Ames rebuilding for charity. Wow, keren sekali ya Thanosnya ini berwarna ungu. Thanos ini si penjahat, teman-teman. Kita simpan. Widih-widih, di sini ada wow, di sini ada Kapten Amerika teman-teman. Look awesome in these. Di mantul sekali ya kapen Amerikanya ini dia sedang bawa kapak teman-teman. Mantul. widih Widi di sini ada. Wow di sini ada penom. Wow seram sekali ya penom ini sedang membawa cambuk teman-teman. Widih Wow di sini ada lampunya juga teman-teman. Mantul sekali. Widi Widi di sini ada wow di sini ada Iron Man. Wow mantul sekali ya teman-teman Iron Man nya ini berwarna merah. Widi mantul. Wah wow, wah wow, wah wow. di sini ada wow di sini ada Power Rangers. Wow keren sekali ya Power Rangers nya ini berwarna biru. Wih mantul sekali. Widi Widi di sini ada. Hulk hijau teman-teman Widih keren sekali ya teman-teman Hulknya ini si monster hijau Hijaunya sangat berkilau teman-teman Widih, widih sini ada Wow di sini ada topeng Ultraman Widih mantap sekali ya teman-teman Matanya berwarna kuning Kita simpan Widi-widi, di sini ada topeng. Ini topeng Superman, teman-teman. Widi, lucu sekali ya, teman-teman. Mancung sekali hidungnya, mantul. Widi-widi, di sini ada Wah, di sini ada topeng Squid Game. halo guys. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Topeng Squid Game-nya ini ada bulat-bulatnya. Kita simpan. Widi Widi, di sini ada topeng Ultraman. Wow, mantul sekali ya teman-teman topeng Ultramannya ini kita simpan. Wah wah wah, di sini ada topeng Thanos. I am wow, Thanos yang ini berwarna ungu ya teman-teman kita simpan. Widi Widi, di sini yang terakhir ada topeng Bumblebee